Suami dia kena oleh raya 3 tahun lepas Walaik-walaik dia lagi raya Kacin paratan tau Angry bird tu bit low <coughs> <laughs> <Gym>. <laughs>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 Cuy, bagaimana kabar? Kurang hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Pastinya, cuy, dan jangan lupa jaga kesehatan, cuy. Ya, oke, kita akan melanjutkan lagi part kedua yang mana kita akan mereaksi Ustadz Azhar Idrus, cuy. Ya, ya di sini dia berkolaborasi, ya, featuring dengan uh, Zizan, gitu Tapi di sini, uh, kesannya sih kayak gini, cuy. Ya, Zizan di sini tuh sebagai ini, cuy, bisa dikategorikan sebagai MC-nya aja, sih, cuy. Ya, sebenarnya, cuy, tapi dia MC yang khusus buat. Uh, melayani uh, Ustadz Ashar Idrus cuy karena sama-sama dari Terengganu gitu ya bisa jadi seperti itu cuy saya saya saja sih yang beranggapan gitu cuy karena saya pikir Ustadz dengan Zizan itu sama-sama dari Terengganu cuy dan saya akan sedikit uh, bercakap tentang bahasa yang saya maksud ya percakapan saya uh, cara cakap saya kemarin tentang bahasa Kelantan dan Terengganu itu sama gitu ya Sebenarnya maksud saya itu samanya itu dari segininya cuy Kayak ya Melayunya memang iya Sama gitu cuy ya Contoh ikan ya Ada yang berkomentar kemarin Ikan, Ike dengan E dengan akhiran E dengan e, G gitu ya Ikang, ika, Ike, Ike ikan Ike Dan harus jujur ya Di Sulawesi Selatan letaknya di Makassar ya Bahasa kalau kita cakap ikan Ngomongnya juga ikang gitu cuy Ikang Kalau dibilang makan Dibilangnya makang Hampir sama juga sih cuy Cuman di sini kan Kalau kita lihat Atau mendengarkan belajar lagi tentang Terengganu itu memang Kalau kita mendengarkan itu Susah untuk uh, Kita sebutkan ulang gitu ya Untuk menyebut menyebutnya cuy Tapi saya sudah sedikit memahami gitu ya Apa yang dicakapkan orang-orang Terengganu itu Saya bisa Eee uh, uh, mengartikan secara langsung gitu ya Oh maksudnya seperti ini ya Walaupun agak samar-samar gitu ya Kalau terlalu cep cepat gitu ya Terlalu laju gitu cuy Intinya yang saya maksud itu memang Bahasa Melayu itu sebenarnya sama semua cuy Sama semua Mungkin logat bisa dikategorikan logat dengan eh, Apa ya Ada juga sih ada juga sih beberapa Kata-kata kayak kelapa gitu Nyuh-nyuh kalau di kampung saya kan bilangnya nyo gitu ya. Kalau di Kelantan ternyata bilangnya nyo. nyo. Gak tau kalau di Terengganu apakah masih dibilang nyo atau beda lagi. Uh, apa namanya? Penyebutannya gitu cuy. Oke okay, dan sebelum kita lanjut jangan lupa kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke gitu, sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy. Dan terpenting jangan lupa tinggalkan komentar cuy Seperti biasa kita menggali lagi algoritma youtube yang sudah lama kita pakai vlog kemarin cuy Algoritmanya kan disitu ber ber berubah Nah sekarang kita kembalikan lagi untuk reaksi Jadi bantu tinggalkan komentar di bawah cuy Oke langsung aja cuy ya Tambah berlama-lama tambah banyak cakap Jom kita tengok videonya Oke videonya sudah siap cuy Tapi di sini durasinya seperti biasa cuy masih panjang Jadi korang jangan lupa siapkan cemilan kopi. Ya minum kopi, uh, tertarik ke apa ke? Seperti biasa kalau kita meresaki Ustaz uh, ceramah apapun itu pasti durasinya panjang cuy. Okay, dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy, tiga, dua, satu, tuh. Okay. Soalan seterusnya masa sedang saya baca tawa eh tawa salah tak? Taya awa. <laughs> tawa, uh, tawa. Tawa. Combine. <coughs> Taya. Salah <laughs> kembali. <laughs> oh bagi yang melakon baik dia. <laughs> Tersalah saya. <laughs> Jadi tahiyat awal, oh, masa sedang saya membaca tahiyat awal, oh mikrofon <clears throat> Anak saya yang berumur 2 tahun suka naik atas riba saya. Batal tak solat saya. Abang, hmm. Apa tadi ri riba? Riba riba. Bukannya di belakang yang biasanya budak-budak ya, biasanya budak-budak cuy itu naik di belakang, ya atau penyebutannya riba apa? Kor bisa jelaskan cuy duduk ya? Duduk semayang taya awak anak naik duduk atau riba Taribe. Bata dok solak dia. Hmm. Jawabnya batal kalau dia terketuk. <laughs> <laughs> kalau terketuk, okay. hmm. tada masalah. Ne, duduk atau ribe? Jadi ada orang kata budak-budak sunak naik duduk atas kita batal mayang Tak betul Yang betulnya yang disebut oleh ulama'-ulama' Bila anak kita tu dia ada najis Sama oh, ada pada kemaluan dia gitu, Atau ya? dalam pemper dia Atau pada badang dia hmm. Kita duduk dia mari duduk atas kita Nak Sama ada dia sunak-dak sunak lagi Kita kena akan alih buta pi Kerana menanggung najis kalau tak ada Najib, tak ada masalah hmm. Pasal budak-budak biasa Rasulullah SAW bila dia sujud satu hari Mari dia cucu dia Hassan Husing Naik atas belakang ya. oh. Nabi oh. nak asyap Penyebutannya belakang juga berarti Yang tadi tu apa ya? Takut tak puas main sujud. Nabi jadi imam Nabi biar duduk atas belakang hmm. Cucu naik Tengah sujud. Nampak? Tengah sujud cucu naik atas belakang khabak jadi nabi sujud lama nak akak takut jatuh budak-budak hmm? lama sujud siapa-siapa atas apa bolok lama ngak sujud hmm. ne rupanya husein anak siti fatimah khabak atas belakang ne di kata ulama dua perkara yang kita ambil budak ni tidak ada najis ne bila kita timbang kita tanggungkan tak ada najis oh. yang kedua <laughs> Tak ada masalah dalam semayang bukan kita panggil budak, budak mari duduk atas kita tak ada masalah. Ni kita ini, dalam kehidupan dunia kita bersolat anak aiduk tariba tak tak sabuah. Kan? Oh, maksudnya riba itu paha. Oh ya tahayat akhir gitu je di paha gitu je. Sudah oh, benar itu. Kalau saya salah tolong ni benar kan, pun tak ada masalah. Yang tak, tak boleh memahami. benda yang ada najis. Napa? Kalau ada najis tak boleh. Ha, nama dia, dia anak kita ke kucing ke, ada najis dah boleh ayam ke nak kadang-kadang dia tolok anak ni dia tengok tayak anak mari dah budak 2 tahun, mari duduk tak riba dia tolok paguling hmm. anak banyak berlaku oh, banyak berlaku sebenarnya. dah lahuduh dia tak ada masalah budak melainkan kita tengok sebelum semayang kita tahu dah ada air kucing dalam pepah dia maka dia naik atas kita kita tolok ke tepi itu, perintah syarat. Nah, jangan marah kalau tak ada. tak ada. Sebab Nabi tengah sujud, Nabi biar lama. Sehingga sahabat tanya, kenapa Rasulullah sapa sujud lama sangat? Tadi, oh cucu aku duduk atas belakang, kalau aku akak pala kan dia dah puas main. Jadi aku sujud lama. puas hmm. main. Tengok, bukan suruh main dalam semayang. Tapi dalam semayang pun boleh lagi meraihkan kanak-kanak. Hmm. Jadi kalau kita tengah tayak, okay, tayak akhir. Anak kita mari duduk atas belakang, atas tolak-tolak to lah. Melaikah ada najis. Dia duduk atas riba, biar duduk situ. Budak-budak, Na? nak? Ni tolak, budak-budak. Ni nak manjir dengan ayam. Time kita dah sahiat, kita dah duduk, sibuk. Belakong situ, belakong situ dah <laughs> di rumah. Paham tak? Kenal. Kenal lagi. Kenal najis. Balik pun, bahawa. Tais main yang gitu boleh leh napa ayah duduk main duk tari ibu. Tak ada masa. Jangan marah budak-budak. Nah, dia budak kecil layang, mau isu tari ibu tengok semayam. Memang kita nah, je kat belakang mau main tu. Neh. Larinya ke Kucing Lari. pun tak batal juga kucing sebab dia bukan binatang najis. Neh. Nah. Dalam dunia ni Allah jadi jadikan anjing dia suka main mau karfi. Kucing ni main mau Islam. Jadi macam dah tu hang buat. Betul tak? Yeah, yeah. Batu kucing. Juga, ya ya. Pasal kita tidur tengah malam, duduk tariba, kita tidur main atas patak. Kita nak tengok TV lah, pak duduk TV. Nak ikut semua. Pasal apa? Pasal satu hang buat jeni main orang. Hmm. Nak? Allah ni bijak, hakim sangat bijak. Maka dijadikan kucing main sama orang. Nak? Nah, kalau dia buat badak sumbu main sama orang balik awal. <laughs> <laughs> <laughs> kita tayak badak sumbu pun sendal. <laughs> balik <laughs> awal <laughs> tu. Nah, ah, jadi jamin nah, dia tak ada masalah Budak-budak selagi tak ada Najib Biarkan dia nah, Sizen. <laughs> Sama badak sumbu <laughs> Besarnya Badak-badak sumbu baduk, Badan Apa sumbu itu gemukah Apa sih sumbu Saya mengartikannya itu Dia duduk kayak orang yang Memang badannya besar gitu ya Eh ni saya tertawa kerana itunya je <laughs> Baduh, ni, Soalan ni memang soalan serius. ustaz eh Saya hmm. tak tahu dia tulis ni ustaz hmm. Nak saya baca ke ustaz baca? Saya baca ada Soalan no.10 Sebab oh, apa ustaz dok berpasangan dengan Zizang Masuk pertandingan Raja Lawak <laughs> <laughs> Garanti menang punya dapat hadiah Saya orang pertama akan undi ustaz <laughs> dia tulis gitu <laughs> Barang ni mungkin kita mengajar-ngajar Kita buat jo Kita bukan nak buat kelakom dia Saya biasa mengajar ni tarik orang muda nah, Saya mengaji dulu Dengan beberapa orang ulama Dia mengaji terbuka Tapi dia mengaji seterik Seterik kita memang kita nak mengaji. Hmm. Tak ada masalah Betul. Bila kita kawak kawan-kawan kita tak lekat Bawa kawan-kawan tak lekat Dia orang tak, ni, tak lama duduk sehingga dua, dah apa nak mari dah. Pasal dia straight, straight, straight. Wallahumma'alam. Jadi orang-orang muda ni, nak, kita nak tarik. Suka kepada belajar, suka kepada hadir masjid. Jadi tu tujuang. Bukan kita nak gurang. Ha, betul, betul, nah. betul. Betul, nah, betul, betul. Dalam masjid, kita pun sebut. Dan kadang-kadang kuliah kita panjang. Jadi kita buat funny. Kita buat joke. Saya ingin berkomentasi kecil. Karena banyak yang biasa ada di komentar saya waktu saya mereaksi Ustaz Syamsul Debat banyak bercakap agama apa ceramah itu nggak boleh ditertawakan atau dipermainkan secara ini gitu ya nah ini menjawab menjawab apa yang jadi apa namanya e, komentar korang nggak tahu itu e, yang baru datang ke di channel NDTK yang tak paham gitu ya sampai mengatakan bahwa e, ceramah itu bukan jadi bahan terbang tertawaan gitu ya ternyata enggak gitu cuy ya saya sepakat sebab cara kita menarik orang budak-budak maksudnya remaja gitu ya yang semburan kita gitu ya dia dengan cara begitu kita harus mengeluarkan humor gitu ya hiburan, lawakan gitu ya agar mereka enggak bosan gitu cuy. ya benar banget dikatakan Ustaz menarik banget, saya suka bahasa Ustaz Nah, nah Jadi hasilnya Alhamdulillah lah budak-budak muda ah budak-budak muda dia suka mari dengar kuliah orang yang tak suka agama pun dia jadi suka ah terus kita sekali dapat sekali. feedback kita dapat email daripada macam-macam orang yang terjerumuh dalam lembah ini teruk-teruk oh, ah dia kata dia suka kepada belajar sekarang pasal dak boring dah macam-macam dulu saya tak suka kuliah itu jadi benda-benda ni kita rasa ah Aa, apa benda orang-orang Kata kita gini, gini Buat gurah Tak tahu tepat Jadi kita yeah. rasa terhibur jugalah Sebab dapat feedback Hasilnya yang kita nak Kita bukan nak Mananya nak dengar pujian orang ramah Kita nak hasilnya Supaya budak-budak muda Nak Orang suka ke masjid Suka ke surau Untuk dengar kuliah Tidak boring Talk apa benda ni yang Paling penting sih tidak boring Bagi dia, dia orang boring Guru tak salah Dia lari daripada pengajian Dia yang salah tetapi bila dia lari Walaupun kita ni Tok Guru Ustaz Tak bersalah Kerana mereka lari Tapi mereka rosak Nak Orang muda rosak Bila orang muda rosak Anak cucu kita Generasi dia hmm. Jadi anak cucu kita rosak juga Nak Jadi kita korbankan sedikit ya. Untuk fahami Jawa anak muda Nak Kita bergaul Kita bergurah dan sebagainya Alhamdulillah Nampak Mungkin tuan-tuan pun rasa terhibur Kalau mengajar straight gitu nak nah, kadang-kadang boring puah panah dan sebagainya hmm. nak kalau ada gura-gura sikit nah jadi ni nak suruh masuk aja lawak pula <tuk> nah, bukan kita tak mau masuk masalah kalau menang kalau kalau tak apa nah. <tuk> kalau tak kalau <tuk> menang, sungguh, menyesal takut aku, menang, takut menang menyesal nah, kalau menang menyesal kalau menang pasal takut bahang kerja pula orang dia kan hmm pada hari kata dia laju nah pada dia lagi takut dia tahu tak menang kerana saya je aduh nah, Takut dia kata, gitu. Tak payah kita terangkan tahun lepas. Tapi, you sungguh, betul-betul kata ustaz. Orang-orang kelakor ni, orang cepat suka. Haa, betul-betul. Saya belum ada V Orang puan pun berhaya kau. Okey, ustaz. Kita pergi ke soalan seterusnya, ustaz. Oh, <coughs> saya suka ya. tengok movie cerita hantu Soalan dia hmm? Apakah hukumnya sebab kadang-kadang Sampai rasa takut nak pergi dapur <laughs> Isi saya Terlebih lagi lah takut Itu lagi tu Molek soalan tu Boleh boleh boleh. Saya juga penasaran ya. <laughs> <laughs> <laughs> saya juga ini Rasa ingin tahu ya Kerana kita kalau sudah nonton film horor pasti itu terbayang-bayang gitu ya. Terniang-niang. <tos> Duk eh. Kita sakit perut ni, sasak? Tak apa eh. Baik, semula. <tos> oh, oh. <tos> baik, dia kata soalan ni apa kau tengok cerita hatu. Siapa nak pergi dapur pun takut, bini dia lebih-lebih lagi takut gitu. Oh, bini dia. Ha. Jadi, disebut dalam fatwa-fatwa ulama' kita sengaja tengok satu-satu benda yang buat kita jadi takut dan takut itu tidak memberi Pak kepada akhirah makro. Oh mak. Kita jawab ni Dren. Nek, biar biar tujuh sebelah dapur. Adop. Itu ego, itu ego. Ego, ego, ego. Ego, ego, ego. Oh ya cuy, ada yang bilang, uh -huh. ada yang bilang bahawa Sisan pernah merani film, ya hantu apa yang pernah dibahas juga di video pertama cuy. <laughs> Tapi Sembil Kayanya enggak lah, kan orang lah cuma ni ni ya. <laughs> <laughs> Cuma <laughs> lakonan ni <laughs> gitu Langkos, langkos luk, berbang Jadi lebong, tak ada kat kering, lebong <laughs> leb, leb, Lebong <laughs> <laughs> Jadi kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut, makroh Ni pandangan yang pertama Kau gak faham supaya... yang tadi cuy Hmm. orang tertawa keras. Hmm. biar biar tu duduk sebelah dah Kalau hmm. <laughs> ini saya faham. Kita hero, kita hero. Hero, mega tu dah ha. Oh hero ya. Ne? Ha. Pom di mutu langgo gitu nambung padi ni. Oh, lakon. <laughs> langgo selu gund bang. Langgo seno tapi <laughs> terpintalnya jauh ya. <laughs> Jadi, kita sengaja buat benda supaya kita jadi takut. Makroh. Ini pandangan yang muqtamad. Di pandangan ulama' ulama'. Hmm. Umpamanya, dia cari satu benda, nak suruh dia takut. Takut tu tak ada bedah. Jadi, takut makroh. Kalau membawa pada takut kepada Allah, sunat. Benda apa hmm. membawa takut kepada Allah? Umpamanya, oh, dia pergi tengok orang mati. Rasa takut kepada Allah. Dia pergi tengok kubur. Rasa takut kepada Allah. Maka, waktu sunat. Tapi, macam cerita satu oh, ni. Dia pergi takut patutnya tak payah takut. Mengingat Cuba itu cerita je. Tapi buat apa manusia ni dia jadi takut? Nak. Cerita atu ni dia pelakon. Atu tu orang sungguh kan Atu ke? Pelakon, pelakon lah. Ah, pelakon. movie hak dia ambil atu sungguh. Tak? Sungguh kan? Lain dia pakai atu sungguh, kita pun takut. Uh, takut takutlah. siapa? Ni pelakon. Okey, Muhammad jadi atu. Okey, ini pakai topeng wak taring gini. Okey, action. Uh, Apa? <laughs> Sempurnakan <Ha>. saya. Mana <laughs> kita tahu dah dia berlakon? Eh. Uh. Kak ngarau kata. Ah, relaks minum air. Atu pun minum air. Minum air. Minum air. <laughs> minum Atu minum air. air. Atu minum air. dah. Minum air sangat. Dah, oh. no, dah kita tak ada bukan hati sungguh minum air boleh ada. Kita takut gapo? Bodoh ke cedik? Bodoh. Ah, situlah. Bodoh. Kata, Body. <laughs> Dia tahu dah patutnya Body. kita tengok cerita Atu untuk hiburan. Tengok Atu tupi. Patut baru betul. pasang kita Atu lebong, Atu lebong. <laughs> Ni kita sendiri takut padahal benda tu lah konang. Mana kita tak apa sehat akal. <laughs> Nampak? Tak ah, apa sehat. Awak panggil cabut ayah. <laughs> Bukan. <laughs> nah, yang kita perlu takut keadaan diri kita cerita dalam Quran cerita azab kubur nak bukan sahaja ya. tengok cerita hantu tapi hantu tu orang hmm. bila kita tahu dah hantu tu orang kemudian ditulis pula belakang tu atu kubur mama <laughs> kan dia tulis nama ke dia skenario nah, skenario nak ah, bagula Yusuf ah <laughs> <laughs> ha. semek atukopet faham tak ada belakang. atuk kubur ipa bukan hantu sungguh orang bila orang kita tahu dah belakang. kita kita takut juga Nampak? tidur ke? Ha. Bodoh-bodoh. Ha, Bukan Di... salah tengok. Jangan takutlah. Pasal uh. tu lakonan. Betul, betul. Nah. Saya, saya juga seperti itu ya. Saya sebenarnya enggak suka nonton film horor, Cek. Ya. Yeah. Mau saya sendiri ke yang tengok, nak banyak orang tengok ke, tak bisa, Cek. Saya memang karena bukan karena saya takut dengan bentuk hantunya apa ke gambar tak. Saya lebih ke audionya, cuy. Bunyi. Yang kayak gitu itu yang... Tiba-tiba langsung jantung berdebar benar. Apalagi yang jumpscare-jumpscare. Nah, itu yang saya nggak bisa, cuy. Bukan karena saya takut dengan penampilan hantu yang menakutkan Nggak, bukan. Jumpscare dengan soundnya itu yang tiba-tiba gitu ya. Bikin kaget. itu Lemah jantung. Bila kita takut. temang itu <tuneaan> Kena tak ada lelaki kecil nak kain? Ceh, ceh, ceh. Takut universiti. Ha ni pasal. Tak salah tengok cerita hantu, tapi jangan takut pasal kita tengok untuk suka, untuk hiburan. Hiburan. Ini bukan hantu sungguh. Nak, ni dah pasal takut tang pasal kepala-kepala. Nah, ha ni tak betul dah. Wallahu a'lam. Hmm. Eh, hati-hati. Kita tengok cerita hantu tak je takut Ustaz. Enggak ada sombong. Hmm. Tunggu. <coughs> ah, okey. <laughs> Selasa tak ada tambah hang pasal. Hmm. -mm. Oh, cerita benda. Tapi kalau saya tambah sikit soalan dia kalau habis kalau kau, oh, tu cerita tu jadi takut. Kalau kau tengok cerita sedih tau. Oh, jadi jadi sedih. Nak tengok cerita tu guna blok saja. Dak apa, apa sihat kat tu. Oh. <laughs> dia sedih tu bukan dia sedih sungguh. Ya. Yeah. Okey. Mengarah kata. Okey, sedih. Di Nampak? Jangan orang hauk tu kan tengok tu Sama je oh, lah hukum dia tu Tengok dia sedih tu kalau dia Bukan dia tengok cerita Dia teringat hauk kisah dia oh. ah. Baru dia sedih mm -mm. nah. Masalah Kisah aku walaupun terkenal Tak ada bining <tuh> hmm. dia, <tuh> <ni>. <tuh> Kena bintang lagi Dah nak apalah Tutuplah soalan tadi <tuh> Kena bintang lagi Kena bintang lagi kita nak minta Jangan bangga Hidung-hidung sama Dah bangga Ustaz bawa kepuk doktor ke kita Mari Jadi-jadi Kita makan kepuk Ustaz Soalan seterusnya ha, ni. ni ada kena-mengena dengan uh, Maharaja Lawak Kita berapa, baru ni lah Berapa dah ni Ini soalan ke-12 Awal lagi Nak ganduh no. mana Ini saling-saling serang ini kalau saya nak derma RM10 Dalam tabung masjid Tapi tersilap masukkan RM50 ke saya minta balik Duit baki saya oh, Sedih <tuk> Soalannya <tuk> Mentang-mentang boleh tanya kau Habisnya <tuk> tanya Dia salah bubur dalam tabung masjid RM50 Dia nak masukkan RM10 10, 10. Sepuluh Tapi tak tanya kena call ke tak tabung? <laughs> <laughs> Nak bubur RM10, terbubur RM50. Faham soalan tak? Dia kata boleh me talk balance tak? Jawapnya boleh, kena tunggu kat tabung tu. Lepas <laughs> <laughs> tu Imam hari beritahu dia. Tapi takut tu Imam kata, mau tipu tak? Jadi uh, masalah tak? Yeah. Jadi betul-betul lagi kata Tuan Imam, Tuan Imam, saya sanggup bersupah. Kalau saya pergi ke mahkamah, oh. saya boleh buat akad supah. Saya nak letak RM10 tapi masuk RM50. Jadi kalau tu imam pengerusi ataupun maknanya berdahari masjid, dia yakin dengan kita maka dia akan beri balik RM40. Nampak? Tapi jangan malam esok, mari pulak. Tu imam salah pulak RM50. Jadi tiap-tiap malam letak ni. Tak? Jadi tak wajib imam atau pengerusi masjid beri balik sebab kalau kita tak yakin dia cakap benar, tak wajib Uyuh, pulang balik. Penuntut. Jadi, kalau mana-mana hak hmm. salah, bubuh lima puluh, kita minta balik dah. Hmm. Eh? Sebab jadi, si. itu adalah ha? pahala yang tidak kita suka-suka, kita nak buat sepuluh pahala, tiba-tiba dapat lima puluh pahala. Hmm. Itu ah, ah. dia ha. Tapi kalau nak buat gitu Macam nak buat tiap-tiap malang Nasihat saya Pergi masjid Belainang. Benih agak Saya kabur bodoh Saya cerita lama dulu <laughs> Lama muda Dia, dia cerita oh. Dia Dia hmm. Nisbat langit kita jadi kita wujudista. Eh? Okay, jadi Nizal, kita nak, nak, nak, nak bagi tahu ya nak pengumuman kepada semua orang syahlang. Alhamdulillah malam ni ya yeah? uh, jemaah yang hadir pada malam ini lebih kurang eh, melebihi tujuh ribu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Oh, panjang banget ya. Saya fikir kemarin cuy itu sekitar uh, 2.000-3.000 gitu ya ini banyak banget ternyata ya oh sampai di belakang ini cuy wah gila sih tahun baru acara tahun baru seperti ini menarik sih kalau diadakan seperti ini cuy jadi semuanya berkumpul gitu ya, ada layar di sana cuy Allah Allah, Allah bersantai. Oh, benar, benar. Kita tolong boleh Ustaz ambil gambar. Ambil gambar. Meh kita tolong sekeping <laughs> Ustaz. Jadi kameramen dia. Agak tangan, angkat tangan. HP. Hape... Phone apa? Tu? Oh, masih Blackberry. Blackberry ke? Debo, Debo. Apa? Kita tak biasa kamera mahal Ustaz. Oh, Blackberry. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, beli beli Balik pada soalan kita yang ke-13 ya. Banyak ke okay, soalan ni sah, eh? Sebenarnya soalan ke-13 berbunyi begini. Kenapa wanita suka berbelanja? Ha, naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je, sekali ni je. Lain kali beli tak beli dah. Tapi beli dulu. Gadi lain. Sama so, soalan dia kita Ustaz eh. Gadi lain. Gadi layan dia, Cik. <laughs> Ustaz Jail juga ternyata ya. Ustaz Jail. Ah. Ustaz Jail. Ni. Ni lah orang kata melalaikan. Dia ya. melalaikan. Ah. Melalaikan. Us kena betul. Ah, tak kening tah tak apa akan ah, mu la laikan tadi ya. Jangan sampai jadi najis. Ha. Tolol-tolol. Tolol-tolol. Jadi kamera Ha, ya. Ha. Jadi. Ha, ya. Buah boleh lindunglah tu. Ane blok dia adaplah tu. Bodoh semua. Ini cerihan Ustaz itu waduh gitu. Waduh semua. Waduh. Waduh gitu. Dah lah jadi pembantu kamera main pulak. <coughs> <coughs> jadi belakang kemalangan ni. <coughs> oh soalan tadi hilang. <coughs> okay. Saya juga enggak fokus tadi soalan je. Soalan yang ketiga belah ya. <coughs> Jangan sampai jadi najis ya. <coughs> Kenapa wanita suka berbelanja? Naik pening kepala saya melayang. Kadang-kadang dia kata nak beli sekali ni je Lain kali tak beli dah oh, bang eh. Tapi dia perempuan. beli juga ustaz Isteri-isteri <coughs> Suami yang curhat ini. ni Ini masalah suami isteri <coughs> Suami dia kata dia Kenapa isteri dia suka belanja Beli semua beli semua. Kadang-kadang kata tak boleh beli dah Beli juga <coughs> Lah dah, beli juga Dah wapangnya betul dah Allah jadikan laki-laki dan orang perempuan Laki-laki, suami, orang perempuan Jadi bini, neh isteri Jadi kalau kita ni Berbelanja Seorang, dia tak lengkap Nah, Duduk seorang, nak beli benda eh, Takkan nak beli buyuk Nak beli dapur Tak beli dah, itu mungkir duduk seorang Jadi bila tu kita berkahwin Kahwin dengan orang perempuan Orang perempuan ni dia macam budak-budak. Dia besar je. Ha. Berat, makan banyak. <laughs> makan banyak. Tapi dia macam budak-budak, jangan marah kau pang. pasal soalan, nak marah-marah Zijang. <laughs> <laughs> dia macam kanak-kanak. Budak-budak ni macam dia mainang ah. Kan? Dia beli lori. Nak. Pak pistol. Pistol dok dang tembak dua tel, ya yo. <laughs> ya yo. Ada berhenti tak? Dak berhenti sama. Nak. Ha makut mok dia gitu Neh dia kira membeli. Pasal apa dia suka membeli? Pasal dia dapat free duit tu. Ah kalau dia cari susah memang dia payah nak belanja. Jadi suami kerja dapat duit beri ke bini. Bini tukang beli. Molek dah peraturan ni, aturan ni. Neh boleh. Allah jadikan orang lelaki ni cari duit, kerja, orang puang menghabiskan menghabis duit boleh dah, kalau kita cari sok moh, ada orang nak perhabis Dok ke sewek nama ni Nak cari sok mo. Nak, waktu mana nak tukang belanja, bini tak ada Dia cari awak mana Dok apa sehat? <tik> Haa, jadi kena dah Dia berahir belanja, tak nak marah gopang. Waktu dia ni, jenis perempuan dia suka main, suka joli Suka belanja, suka berjalan Suka cakap, suka makan angin Suka cakap Nampak? Haa, makan angin kita, jawab nikah, kita kena ingat dia ni Aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu Haa, Jangan suka sangat Maknanya aku bersetujulah nikah dengan seorang manusia Yang akan berbelanja parok duit aku Haa, Yang akan dia akan janji selantunya Palsu Yang akan maknanya Suruh aku beli macam-macam Yang -macam, akan peningkan kepala aku yang Haa, yang Jadi kita melaku. terima Itulah isteri namanya Tidak susah marah ke dia Kerana jasa dia besar nak? Dia lahirkan Haa, anak kita Dia bergadai cik. nyawa meranok Dia bergadai nyawa mengandungkan anak Dia besarkan anak susah pula nak? Tengok masih nak beranok Tiga jam Duduk dalam dewa bersaling Kita duduk luar eh? Suami ya ada luar hmm. Nak dia nak ambil nombor Messi. Napa? Ha. Bini dia bertarung dengan nyawa dalam. Wala selim. Ha, nah. ha tu hak jenis modern, kalau hak jenis beranak kampung. Nah. subuh sakit tu, dia ambil tu bidang. <laughs> Zuhur dah beranak jugak. Balik tu bidang, Bagaimana kata rata balik dulu ha? laki kita nak makan nasi, pulak, balik nanak pula. Mem dia, dia tunggu, mu biar dah dak beranak, beranak dak akan nak tunggu aku. <laughs> balik tok bidang. Mari bolok malaka neng ooh ooh dalam milik dak beranak lagi. Bedah. Daripada garik itu bolok siapa tengah <tuk> menghalang tu pula <tuk tuk diterima> dak beranak lagi. Lah lah tok bidang beranak. Ah ni masalah lah. maknanya tu jasa dia. Jadi <tuk> dia berbelanjalah. Patu kau puan, isteri kita. Jangan bagi dia mitok, kita kawal dulu. Yang bulan ni tak mau tukar peti sejuk. Ah ya. Ni sofa ni dah 3 bulan ni. Patut kita tukar. Ush, kita tukar? Ah gitu. 3 bulan. Baru suami yang baik. <laughs> kita jenis kita kalau kawin. Hai, hmm. jauh aku. <laughs> <laughs> <laughs> nampak? Ah jadi dia berbelanja tak ada masalah <laughs> pasal dia budak-budak. Batu gua puan <laughs> kalau kita jalan kat kedai spepak. Kat <laughs> oh, kedai spepak isteri je. Eh. Nah. Das webak motor poket listrik. <laughs> Siapa kak kedah apa benda ni? Kedai mesin gaji listrik kak tak ada masalah ni Nak. Siapa kak kedah mah ni wak cabut lif pak. Ni cabut lif pak wak bek kiri lif. Cabut lif. Tok <laughs> <Cabut lipa. laughs> laki, <laughs> <laughs> laki dia bodoh bek kiri juga lif. Kalau laki dia cgedik tu kedah mah. Ha. Nampak ni dia jenis berbelanja Kalau dia kata ni lah sekali Jangan percaya Macam pusliper ternyata ha, Pasal dia isteri kita Mana lah sekali Mungkin ada 100 kali lah lagi uh, Biar lah tidak ada kita akhir Beri piti ke dia Biar dia belanja Kerana dia isteri kita Dia lahirkan anak kita Dia jenis budak-budak Berbelanja Kembali lagi Kembali lagi. Ha, dalam rebuk ada 3 pasang Ada 2 pakar lagi Nah neh. Nak pulak tiga pasang lagi. Memang pasal dia lebih pada budak-budak. Tengok gaya. Gaya gaya. Kalau ra ra ada bini amun tawar. Yeah. <laughs> nah. Tak faham dia. <laughs> pasal bini. Orang ada sini tengok isteri dia menang pasang, 8 pasang. Nak. Salah, tak salah. Jenis perempuan dia gitu. Jenis dia gitu oranglah kita tak hal. Hmm. Suami dia kena oleh gaya tiga tahun lepas. <laughs> Oh, dah lihat dia gigaya. Kacing paratan tu. Angry bird tu bit low. Ha, Zim. Gribut. Korang dengar ini, cik korang dengar baik-baik ini. Suami dia kena oleh gaya 3 tahun lepas ni. Oleh lagi gaya, kacing padatan tu yang gribut tepi lorong. Faham apa pasal? Li Frying... Angry bird Jadi biarlah Orang puan dia berbelanja Bila dia beli Angry bird Apa? Angry bird Dia dulu Dia akan seluar lama Zik cabut Zuh, Zuh, Zuh <laughs> Haa, tak kisah luar buruk pun Tak, tak ada hal Bagi panas, bakal lipat Tapi bini tak boleh Haa, tu tugas dia Dia berahimai <laughs> Dah, kak muta kat dia <laughs> <laughs> Aduh. Boleh tak? Eh? Boleh, boleh Okey, Ni soalan pelik sikit lah Ustaz eh? Saya ingat saya nak tanya Tapi ada orang dah tanya dah soalan Ni tak apalah, biar kerja lah Ustaz Saya ni orang Yang baik Gajing dan taat pada agama, dan banyak lagi lah kelebihan saya. Jadi soalang saya boleh ke saya jadi menantu ustaz. Ojo oh, soalang. Enggak soalan. dilayan lagi. Sedok roh air. Tak <laughs> dia, dia tulis, sungguh sah. Bukan kita tulis. Ustaz saya ni orang yang baik, gajing dan taat pada agama, dan saya banyak <laughs> lagi lah. Oh dikata gitu. Soalang saya boleh ke saya jadi menantu ustaz. Hmm. Melamar cuma. Dia kata, dia kata kondom oh, dia, Mengajuk, dia, dia Mengajukan, mengajukan diri Wah, wow. <laughs> Angry bird <lah> ni. <coughs> <�il classy> <Hadulah. coughs> apa -apa kau ni Aduh Stay apa-apa kau? Tak dulu puasa Aduh Aduh Masak banyak dah orang tanya nak jadi menantu. Tak ada masalah siapa-siapa pun. Nampak ha, orang yang baik kerja, orang beragama bukan nak orang kaya tak ada masalah. Jangan hok kerja belakung dah tahu benda. Sudah. Bodoh -bodoh ke benda sedo. Jadi bodoh-bodoh sendiri doh <ola> main macam gitu. Nak? Ha. Astagfirullah. E dia tak dengar, tak dengar. Pendam, pendam. Tak apa tak dengar apa YouTube ada. Balik buka Tak ada masalah Jadi bak perkahwinan ni Nak Jangan kita tekan orang ni begini Nak menatu, menatu kena begini Nak menatu kena begini Nak Jangan Orang yang soleh Orang yang baik Bukan masalah kena pakai piah Ada janggup kena pakai jubah Orang soleh orang baik Soleh ni Arab Melayu panggil baik Orang Islam dia soleh dia baik Walaupun dia kerja makan gaji kerajaan Dia orang baik Dia jaga semayang dia dia tak curi harta benda orang Nak Dia orang baik nah, Itulah orang yang Kebaikannya ada pada nilai agama Kata Rasulullah SAW Bila datang seorang laki-laki Minta anak perempuan mu Dan kau tengok agamanya okey Baik Mu suka dengan agama Bukan dia ustaz, bukan dia alim Bukan ulama' Bukan kiai, Tapi dia semayang Dia tanya kawan pejabat Dia semayang lima waktu hmm. Dia pakai yang tutup aurat. Okey dah biar tak kaji bawah pun Nah, bagu. Dia jaga kan pulang kuasa. Ha, dia kuasa cukup. Dak macam orang tu, dak cukup. Leh. Ha. Dak macam kita saudara. Okey, hmm. orang setengah-setengah orang. <laughs> nah. nah. nah. orang. Nah. Ha. <laughs> tak ada masalah. Leh. Nah. Ha. Nah. Tiulah bukan mesti anak Aduh. saya saja anak siapa-siapa pun jangan kita kata orang ni mesti kaya orang ni mesti ginin kena ginin kena ustaz kena apa tak bagus siapa nak kahwin dengan anak dia mesti ustaz nanti tak bagus hmm. jangan nabi tak tetap gitu mesti orang tu orang yang baik sudah kerana sahabat berkahwin dengan anak sahabat dan kan dia bukan ustaz dia bukan alim pun dia taat perintah kori, Allah baik ya makitulah pilihan yang baik wallahu alam Alhamdulillah, tak ada beza pun. Tak ada beza. Tak <tuh> ada. <tuh> <tuh> <tuh> Saja je. Ha ne. Soalan ni soalan terakhir malam ni ya. Eh, terakhir. Perlek soalan ni ni soalan. Hukum ambil wudhu dalam keadaan bogel. Oh, huh? mungkin nak suka kita tapi perlek soalan. Oh, jadi, apakah hukum nak ambil wudhu dalam bogel? hukum ambil wuduk dalam keadaan bogel. Oh, dalam kalau ke... nak suka kita tapi perlet soalan. Oh, oh, jadi apa kau suruh Oh, soalan terakhir Pak. Bogil. Oh. Bogi. Ambil wuduk dalam dalam keadaan bogel. hukumnya haram. Berdosa besar dan kena laknat. Seperti ambil wuduk bogel di Kolah Kolah-kolah sejik luar tu. Sebab orang tengok aurat dia, jadi harang, dia ambil wuduk, dia tuk bila. bila. Jadi, sampai masa nak banggirut, dia pergi ambil wuduk kat luar tu lah. Kat tempat ambil wuduk awang, dia pun buang habis luar ni. Angry Dia pergi ambil wuduk, tanya apa okey, harang lah. Jadi, kalau darang dalam bilik air, <laughs> tak harang... Saya sudah ingin melupakan angry <gulit> bird kenapa dibahas lagi. <gulit> sakit. Sakit. Uduk awang, dia pun buang habis luar. Angry bird. <gulit> <gulit> dia ambil uduk, tanya apa-apa. Okay, haram. Nah. Jadi kalau darang dalam bilik air tak haram. Melainkan kata setengah ulama haram. Tapi tidak ada naf. Ini pandangan ulama. Di antaranya pandangan Kiai Hajimi atau al-Maghllahullah taala bekas menteri besar Jakarta, dia kata haram. Jadi ramai tu guru berpandukan pada pandangan beliau. Tapi bukan daripada nas, ini daripada pandangan beliau. Dia seorang fuqaha'. Ya, eh, kerana wuduk ni ibadah. Ibadah apa perlu kita kita telanjang pula dah? Kalau mandi lain kita nak tak nak mandi kena pakai sekebang mandi. Tak? Ha, jadi wuduk selepas kita sembah mandi pakai tuala bau ambil wuduk. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan tidak haram. Makruh sahaja. Oh, Napa? Banyak pendapat juga ya sebenarnya. Nah, lewa kau agama pun gitu. Balik awal. Nah, dalam bilik orang tak nampak, tak ada masalah sebab aura-aura kita ni dia yeah, ada orang ya. yang haram tengok baru haram. Tak ada orang yang haram tengok, tak haram. Hmm macam Batu kata kita nyajak duduk luar rumah selanjang tak haram. <laughs> dah harang lagi pasal apa tak ada orang duduk dalam bilik harang telanjang apa? mak tua-tua dia <laughs> faham tak lagi? Mula-mula <laughs> ada dia natu gida pun orang jangan dong-dong haranglah <laughs> tapi dia duduk seorang aje dalam hutan rumah dia jauh pada orang orang nak mari mesti lalu kat satu jalan dia nampak orang mari <laughs> duduk luar panasang dia telanjang jalan kita ai anatul talibin makruh saja dan kalau kita panas Buka kipas tak jadi apa hmm, Tak jadi panas juga Lala, Buka baju senang eh. Maka hukumnya harus Dengan syarat tak ada orang hmm. Nah Tepik luar rumah yang mulai dia jemur kain nanya Tak ada masalah Dengan syarat tak ada orang Tapi jangan buat begitu nah, Sebab apa nak khabar Benda maknanya aurat Aurat ialah anggota yang wajib kita Tutup Tutup dari siapa? Dari malaikat bukan dari malaikat sunat dari pandangan sesama manusia napa ada manusia yang haram tengok maka wajib kita tutup tak ada seorang manusia di rumah dia jauh daripada orang hidup luar masih rupuk lain yang wangi jangan mengesik mata dah ha cerita dia jadi cerita jangan buat lawak lagi kira nak sedar-sedar posmen mari guana ayah haji ni Nah. Ha. Uh, lagi. Betul ada surat. Nah. Wah, Saking ni aja dia yang yang gini. Nah. nah. <laughs> Jadi, aurat tu biar kita faham. Benda yang wajib kita tutup daripada orang yang haram lihat. Kalau daripada orang yang tak haram lihat, tak haram. Tak wajib tutup. Hmm. Macam isteri. Isteri. Ya, gitu, isteri wajib uh, sia. <laughs> tak sah tu. Mu halal. Isteri boleh tengok kita pada atas bawah. bawah. Kita boleh tengok suami atas sampai ke bawah. Batu nikmat perkahwinan. Kita boleh nampak nikmat nampak tu. Nak, nak melihat juga nikmat nikah kahwin. Neh, melihat juga Lepas tu lah aurat tidak ada antara suami dengan isteri. Neh. Sudah. Beres. Wallahu aalam. Alhamdulillah. Saya selesai ya? Dengan soalan-soalan yang telah kita atau oh, juga selesai. pada Ustaz Alhamdulillah. Tapi uh, ini masih mau panjang. Dan uh, saya berbangga lah Ustaz. Malah ni sebab saya dijemput di sini. Terima kasih, kepada semua. Ya. Yeah? Oh. Tapi bukan bermakna kita nak habis ada lagi. Kita, kita nak masuk segmen kedua saya. Eh? Uh, boleh tu pegang. Segmen. Oh. Jangan siapa jadi najis. Eh? <coughs> Kepuangan <coughs> dia. Puinga, puinga. Anak. <coughs> ya, jadi mungkin ramai uh, di sini yang tengok Ustaz dalam YouTube sebelum ni. Betul tak? Betul betul. Ramai tengok ya. Eh? Oh macam-macam kisah ada. Kisah itulah memutusika apa ni lopuan selok belakang sikit kan lah. macam-macam cerita. Uh, apa ni jangan apa a uh, menyalah benda ada kisah ustaz kita. Kita nak suka ustaz cerita ni. Pasal apa nama jangan jangan beranggap jahat pada orang. Hmm. Oh siapa boleh pegang pada lain Oh, oh tengok Oh ini banyak yang belum saya ya. tengok. Cik. Jadi mungkin ramai yang minat ustaz Azhar betul? Betul. Ramai yang minat C cuba angkat tangan siapa yang minat? Hmm, oh, semuaannya pastinya. Lai, lai, lai gini. Kak angkat <laughs> tangan lain kan eh. Siapa nak minat agak tangan? Saya nak ajak naik atas pentas ni. Oh, boleh tak boleh? Ah, uh, ustaz, ustaz boleh pergi belakang sikitlah. Kita nak 9 orang ustaz. boleh ke belakang? Oh, sikit. games ah. ini je ya. Ah, oh, bodoh. <laughs> <laughs> <laughs> bodoh. Itu karakternya ciri khas dari ustaz. <laughs> bodoh. Dia telepon kita Oh Oh, sungguh, sungguh Dia telepon kita hari tu tanya Hello, siapa ni? Zizang eh. ah. Kita kenal dah, kita buat tak kenal <laughs> Joksia Joksia dia ambil je <coughs> Oh, meniru kah? Meniru. Bodoh, Zizang Bodoh Sikit dah, sikit dah <laughs> Oh, Rudi. Bu lah sikit. <laughs> Wah, mesti kita dah menang malam ni. Ha. Oh, nak oh. uh, tu kita nak minta ustaz ni, ustaz bagi jawapan siapa dia kah pemenang uh, yang meniru gaya ustaz malam ni. Oh, ya ya, meniru. <laughs> <laughs> Lijang? <laughs> ah. So, ya yeah, gerak, usak. Oh. Kita nak naik goh GTI sekali je. Ha. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Okey. Alhamdulillah. Oh, ini semua pemenang ya. Terima kasih dah. Terima kasih. Terima kasih alhamdulillah. Ah, tu dia. Hmm. <tuk> Selamat -mm. eh, lagi salam dengan lagi, ustaz lagi. Ya. Eh? ya. duduk peluk betul. Bukan senang nak jumpa Ustaz Azhar ya? Saya pun alhamdulillah ya? uh, banyak isu-isu dan soal-soalan -soal hak oh. saya rasa tak nak buat sendiri. Kadang-kadang kita kita manusia biasa kadang-kadang benda-benda orang tanya contohnya apa yang saya berlaku kisah hantu bonceng benda itu bukan niat saya bukan niat saya kita pun bukan bodoh yeah. kata gitu maknanya berlakon kita tahu itu Rasulullah kita takkan kita nak kata gitu tapi kesilapan saya situ maknanya masa edit masa dubbing semua dok sedar benda tu jadi tahu-tahu to be oh maknanya tapi tak apalah benda oh, lepas tapi alhamdulillah tepukan untuk Ustaz Azhar <coughs> kerana menjawab masalah saya okay. gitu <coughs> alhamdulillah sudah selesai ya, Ustaz, ya. <coughs> Oke okay cuy, di sini durasinya panjang ya, tapi ternyata uh, itu adalah salah satu isian dari acara gitu ya. Nah, memang di video kita ini kan mereaksi ceramah gitu cuy. Jadi ya, mungkin durasinya nggak terlalu saya ambil sempul gitu cuy ya. Intinya kita bisa mendapatkan apa ya pengajaran, penyampaian, jawaban-jawaban yang Ustad berikan gitu cuy. Nah, ya, walaupun aduh, ini benar sumpah cuy, saya sakit perut banget ya, gara-gara yang ribet tadi. <laughs> Gara-gara angry bird, cuy, langsung keras di sini, cuy, keram banget di sini, cuy. Aduh, ya intinya seperti ini, cuy. Uh, banyak hal yang memang yang dipertanyakan tadi itu yang Ustadz jawab dengan ringkas, dengan apa banyak apa ya, banyak pokoknya banyak banget yang memang dahulu saya tak tahu dan hari ini setelah menengok video ini saya tahu gitu, cuy. Contoh eh, apa tadi itu? Kita berudu dengan dengan dengan kondisi apa namanya bugil gitu cuy ya. Ternyata karena pernah pernah ada banyak teman yang bertanya juga gitu. Apakah kita harap, Apa Apakah sah gitu ya? Ngomongnya sah gitu. Kalau kita berudu, habis mandi kan kita habis mandi langsung berudu gitu. Tak tak <tuh> pakai seluah atau apapun gitu. Langsung tiba-tiba berudu gitu. Saya pun pernah melakukan itu kalau uh, mau sholat Jumat gitu ya Habis mandi langsung berudu gitu cuy Langsung pergi sholat nggak berudu lagi di masjid gitu cuy Ya di sini pengajaran yang aduh Sangat berharga banget Oke okay, cuy dan mungkin itu aja sebelum saya pamit Jangan lupa kalau memang korang suka dengan video ini Korang bisa like di bawah Ya komen Paling penting komentar di bawah cuy ya Bisa share video ini ke teman-teman korang Ke saudara, keluarga gitu cuy Ya yang baik-baiknya cuy ya Kalau yang nggak baik tak usah di share gitu cuy Yang baik-baik saja yang memberikan Eh, pengajaran gitu ya memberikan pengajaran Yang hiburan juga boleh gitu cuy Membuat orang tersenyum gitu cuy Yang pastinya yang baik-baik itu Bolehlah di-share ke sosial media yang kalian punya cuy ya Dan mungkin itu aja cuy Saatnya saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you next Thank you next dan thank you next Bye